Sambil kali kemudian juara dua putra Bapak Asep Zaidan Ibrahim, juara tiga Bapak RT Neng Maharani. Keras, okay ayah, keras kan kak dia? <laughs> okay, di potongan apa dia? Ia Encu almarhum Bapak Alang Laras Adahhe, puja teak, anak oleh punya juara pertama juara pertama di kelas 4 juara kedua Acep dan kawan-kawan <laughs> juara ketiga Iya kerencangan sebenarnya Afin salah Fajar mewakili teman-teman juara tiga salah jena, juara pertama Siapkan foto apa? Oh, saya, ayah, <laughs> yang Risma. Salah jengah, Ya ucup Alhamdulillah. Salah jengah, Fahmi di kelas genap sebagai juara pertama. Bapak Haji Dedi kemudian Aiman, Bapak Agus Permadi. Kemudian terakhir, Raya Nur Mubarak, putra Bapak Mahmud Yunus mewakili teman-teman Sadaulah -teman. Neng No Alit Kabayunah siap lihat ke depan ayah geser kebali kiri geser nah, numpayun numpayun nah arah cari posisi tengah senyum nah. geser di saalintai Ah, ajai geser jai ok siap <laughs> payun bahagina payun pahaji ka payun saalint nah. maju anodil kedua maju nah hidu. siap maju ajman dapat oke okay. senyum di kelas 3 Muhammad Razga Raja juara pertama Fauzi, juara kedua Acep Keisa juara 3 kelas 5 di pangeresana Bapak Haji Utang Sudiana salahku ketua RW 07.5 sumangga ke mantana di Haturana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adubillahi minasyaitan irudim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafila al ambiyai wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala liwahsobihi azmain Nudi dihormat, Kusim Guring, Bapak Mubali, Kiyai Mumung, ya, orang kali keneh tapi almunah terus luhu terus luhur, katunun, ya. Dihormat Kusim Guring, Ketua DKM, sarang reng reng anak-anak, Haji Ade Muljana dan rombongannya, kalau ada. Yang saya hormati, pengurus RW 17 Ngamplang Simkuring bernak jeng balad balad nak Bapak RT Oge pengurus RT, Bapak RW, pengurus RW Terhilap Simkuring, kesepuhan-kesepuhan di -kesepuhan Ngamplang Senior-senior Simkuring Diantawisna Noaya, Bapak Haji Halim Bapak Haji Adejena, Bapak Haji Otom, dan kawan-kawannya yang saya hormati yang saya hormati <coughs> Bapak, <coughs> bukan Bapak sebenarnya Ketua Pak Yubah dan Wan Ngamplang jangan Kene ayat-ayat sarang, reng-reng anak-anak, meminta lepat badai loteng Nujuh Musawarah Oni pada masyarakat hadiah dikenal Nuh no, dihormat Kusim Kuring Ibu Majlis Taklim dipimpin Ibu Haji Edah Salam keren dengan anak-anak Kum Kasadayana masyarakat Bilih Kalangkum Sim Kuring Ngehormat ngakatopi Kasadayana Bapak Ibu Sadayana masyarakat Ngamplang kalau buat orang tua muridnya sedang kurang kali